serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar tentunya Baiklah para sahabat Lestlor dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini bang Mimin akan memberikan informasi terbaru persahabat yang sebelumnya Kita... Kabar pertama, sahabat, karena ada info penting banget ya untuk kita semua. Sudah di, up di channel YouTube-nya Ath Yusman Usman, vlog terbaru nih: penyebab Bang Adlin dan Bang Moreno keluar. Ya, ini ada jawaban dari papa Rizky. Bilham di channel YouTube-nya Bang Ad Yusman karena di channel ini seru banget ya, banyak sekali keseruan yang kita dapatkan. Dan tentunya, info-info pentingnya untuk kita semua, warga Konoha, soal keluarnya, tentunya karyawan, papa bilal. Yang tentu Tentu di Leslar Entertainment Ada Bang Adlin dan Bang Eno juga ya Sama-sama kita kompak Untuk selalu mendukung yang terbaik nih Buat idola kesayangan kita Sudah di sekarang persahabat ya Tentunya kita wajib nonton nih Untuk selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh Idola kita Untuk berikutnya Persahabat kita juga mendapatkan Vitamin bahagia yang kita tunggu-tunggu Pastinya Bunda Lesti baru saja mengunggah Sebuah postingan video BBL Wah, akhirnya melotot juga nih persebaya. Akhirnya melek juga nih BBL. Terlihat BBL sangat tentunya ganteng ya masya Allah. Dan kita salvo juga dengan kalimat yang diposting oleh Bunda Lesti. Bunda Lesti mengatakan Abang udah siap tonjok Papa Rizky Bilar. Wow, kayaknya nih. Tentunya drama semalam berlanjut lagi persahabat ya Tuh BBL, aduh makin aktif ya Masya Allah banget Pokoknya kita doakan mudah-mudahan BBL menjadi anak yang sehat Anak yang cerdas, anak yang soleh dan membanggakan kedua orang tua dan keluarga Serta warga konoha pastinya amin dan tentunya kita mendoakan yang terbaik buat idola kesayangan kita untuk selanjutnya juga persahabat, perhatikan ada info penting dari Indosiar yang baru saja menginfokan soal acara Kiss On 2022 Sabtu dan Minggu 12 dan 13 Februari live di Indosiar jam 8 malam Jangan sampai lupa perhatian ya jam 8 malam hari Sabtu dan Minggu tanggal 12 dan 13 Februari Secara langsung disiarkan oleh Indosiar dan disimak juga persahabat ke info yang dituliskan dalam kalimat caption oleh akun Indosiar Jangan lupa dukung terus artis favorit kalian di KissWord 2022 ya Caranya gampang banget Kalian bisa langsung like postingan nominasi artis kesayangan kamu Tuh ini gampang banget ya Tinggal like saja di postingan di akun Indosiar Mudah-mudahan kesayangan kita, Bunda lesti, Papa Wilar, dan BBL bisa mendapatkan piala penghargaan dan selalu memborong piala. Wow, Masya banget ya. Dan di acara tersebut juga, persahabat, ya banyak sekali nominasi-nominasi yang tentunya yang di... Dalamnya ada nama idola kesayangan kita Dan untuk periode voting juga persahabat ya, Mulai dari 25 Januari kemarin Sampai tanggal 11 Februari Voting melalui video dan akun Instagram Indosiar Jangan sampai lupa persahabat ya batas waktu voting itu tanggal 11 Mudah-mudahan kekompakan dan kesulitan dari fans sejati Tetap kompak untuk selalu mendukung yang terbaik karya-karya dari idola kita Lesti dan Rizky Bilang tentunya